Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dunia yang tercela Lagi membinasakan Dianya itulah Dengan innya dunia Itu masratul akhirah Jadi dunia Yang kalian sudah pegah likut, Yang Yang dunia tercela Yang dunianya membinasakan Yang kehadraannya Yang kepegah masratul akhirah kondonya lain Sebab Menyatakan masratul akhirah kan enggak Ina masraahnyan tempat pula tempat tanam sesuatu tanaman yang hasilnya tapanin ura akhirat maka ikut masrahatul akhirah jadi kerana akhirat God terpuji yang seharusnya masraah untuk akhirat enggak ditep tapi kan dunia yang kalah tapuga hilikud yang terdiri dari lebo leperkara yang pertama bumi beserta isinya, yang kedua sifat-sifat yang dunia degabo ingin dipuji dan lain-lain, yang keleih pekerjaan, pekerjaan yang untuk menghasilkan dunia, nyan banleih nyan adalah dunia dan banleih nyan adalah tercela. Tetapi yang kekun ad dunia mazraatul akhirah yang kenyantip kandanya lain. Jadi, sesuatu yang dirinya beruk, tetapi dapat dipungsikan untuk hal baik. Ini yang belum berkah berkelang, air e lemah. Air lemah. Bahkan, air pula bawang, air e lemah dia contoh, karena lebih agak ke wajah bawang, tiram bawang. Jadi, yang adalah sesuatu yang beruk. Tetapi, atau beruknya ke... Masra'atul lakirah. Faman fi haqti man arafaha. Yang keurung yang dupuwa. Untuk urung yang dupuwa, maka dupu bahwa dunianya walaupun jih bro, walaupun jihnya membinasakan, tetapi jihnya masra'atul lakirah. Karena mengetahui ia sesungguhnya dunia adalah saboh tempat piuh. Daripada segala tempat piyuh orang yang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia tempat transit. Tempat piyuh riad di dalam safar menuju kepada Allah. Jadi piyuh ni di dunia. Memang dunia ni bukan Tetapi tak piyuh di dalam perjalanan. Katanya, kita bukan dunia ni Jadi, kita ko total, maka katanya, kita piyuh. Takoh kau mendung, hana perlu makanan, hana perlu pakaian sapu tanah, dan itu orang antuk dah jahsi, itu akhiran antuk dah jahsi kepada Ridha Allah. Wahyakaribatin dianya dunia kita musilkan lagi sabo ribat, ribat pemaji, balai jumbe besar dengah baga. Yang dibangunkan, dibangunkan akan dianya balik di pinggir jalan. Yang disediakan padanya nyabalik akan umpun, dakbah, bekal musafir, dan asbab-asbab safar yang lain. Minyajinoh, hinan gantoli, hinan buh hinaan hinan jidpajuh makanan di dalam perjalanan. Faman tazawada minha li akhiratih Maka ureng yang gecok bekalan Daripada ribatnya untuk akhiratnya Dan gesimpan daripadanya uh, Bekalan di atas kadar darurah Darurah yang telah kamu sebutkan di likut pada makanan dan pakaian Dan mangkah dan Ketinggalan darurah Maka sungguh Harasa wa bazara Nyan urengan telah membaca Tanah ya, dan bazara kepula tanaman dan selagi akan kepanen di akhirat akan apa yang kita tanam di dunia. Tetapi orang yang condong ati di atasnya dan berbimbang dengan kelasatannya binasa ia. Jadi nyok yang kebiasaan orang keabaikan. Jadi perbandingannya, nasabah balai di pinggir jalan, yang balainya adalah tempat tempat piuh siat di dalam perjalanan. Uh, Bagaimana jalan tol pun? Nak tahu ke? Nak tahu ke? <laughs> hmm. Nah, <go>. jadi, <laughs> jadi piyoh tiad kadang perlembuh menyinggih, kadang perlejai iya, kadang perlejai bawesti dan lain-lainnya yang disediakan tempat istirahat di pinggir jalan. Urung yang sadar, urung yang kedepuah bahawa nyog danyo piyoh tiad, menyog danyo hina piyoh tiad untuk kebekalan dalam perjalanan maka yang menikmati daripada tempatnya sesuatu yang Haji Han mendang dan ginian Hana Lelo hinan karena ginian harus segera melanjutkan perjalanan jadi nyo kemeno perbandingan di donyanyo apabila kita nyo sadar donyanyo mazratul akhirah ini masyarakat Akhirah Ini kebutuhan kita dua di dalam dunia untuk menanam sesuatu bibit yang panen di orang akhirat. Maka saja kita hanya melalui dengan pua yang ada di dalam dunia. Walaupun yang satu kelazatan, tetapi kita hanya lalu dengan hati rakyat. Ini halaka. Maka kita akan binasa. Tetapi menyarankan yang sadar, Pembuat dihinan, maka tak pembuat ubi yang perle matang. Yang selain daripada nyan, langsung tanam untuk akhirat. Kan lagi orang jauh belang sih. Pada, oblang, Pada hari jauh belang, kala-lalu orang jauh belang. Padahal jauh belang, perle pula padi. Tapi teruk kena, kada ungkut, kada ada, ada suunyak. Kada drop suunyak ilai. Kada merempah suunyak, kada apa suunyak, kaya panggangnya ilai. Kada panggang suunyak ni, kapa juh, kapa Kadengen jaga dengan kaduh mana pun dicem tak kaji. Kayak lihat dicemnya ilai. Senilai but kadru orang kiraat gop ipanen hanya muda dengan lihat li, dicem. Jadi lalu dengan tujuan yangnya yang, yang, hiasan belang memang indah di belang. Tak nak dicem, tak nak tahu ia, tak nak buruk-buruk yangnya yang adalah hiasan belang. Jadi gedangnya baik lalu dengan hiasan belang tetapi gedangnya fokus pada tujuan ya oblang kepua punya masraah tempat pola padi fokus kepada pola padi mendang mendagah man, manyo kada ada kaca uruh hanat teman di banjara drop tu nya saboh ya, drop ci tu nya juer dan di oma han juer drop tu nya dengan pola padi pula bag piyo man perut kan melipat banjara nyan juer drop tu nya saboh sekedar nangon dapat jauh bu leh nyan lanjutkan lam semula Bek gara-gara ada suwiat letak inan, kalau luar juga drop, lom, drop, lom, drop, drop, drop. Nya-nya, bek yang perlu apakah. Menanjik dalam dunia-nya, masalah kita perlu ke makanan, cok daripada dunia-nya kadar ke makanan untuk ada ibadat. Bek begitu tak cok makanan, orang mengat juga minta lom, mengat juga minta lom. Tena lihubut lelain suwiat. Ya, Wa masalul khalki fihi kamasihil komen rakabu safinatan. natan. Itu perbandingan, Ureng piyuh bah saboh tempat Untuk fi'at menteng Kebegat perbandingan Masalul khalki Perumpamaan makhluk padanya dunia Seperti perumpamaan Saboh kaum Yang rakabu safinatan Yang gerukup Gekenderai saboh kapai Fantahat Maka sampai ianya kapai Dengan mereka itu kaum Ila jazirah kepada satu pulau jadi katanya, dalam perjalanan laut, menggunakan saboh kapai, kemudian tibalah kapainya di saboh pulau, yang nyankon tujuan, katanya, pulau nyankon satu tujuan. Tetapi perlu lebih yuhtiat, fa'amarahum fa mullahu bilkhurud liqadailhajah. Maka diperintahkan akan mereka itu kaum oleh awak kapal dengan keluar untuk menunaikan hajat. Jadi truk apulau, mereka berpengaruh, seluruh penumpang, tren mandum untuk menunaikan hajat pun yang boleh. Yang boleh dijawi, yang boleh dijawi, yang boleh dijawi, yang boleh dijawi, yang boleh dijawi, yang boleh dijawi. Kemudian, dan di petakut ianya awak kapal, akan mereka itu kaum akan tetap. Nyam yang trip dan istiakjal Safinah dan kapal segera akan melanjutkan perjalanan. yang pengumuman. Jadi yani, begitu deng diumumkan, tanya trun untuk menunaikan hajat. Tapi baik mayayam, wate cuman sedengah Ataupun tijim, 60 minit. 60 leh minit. Ha? 60 leh minit, 60 leh dun. Umu kalib. Jadi pengumuman daripada awak kapal, tanya piyuh 60 leh minit. Kemudian isti'ajal sapinah. Kapal segera akan melanjutkan perjalanan. Tawin trip tinggai. Maka terpencarlah mereka itu padanya pulau. Terenyumandum trun nyawa dum jak la pulau nya mespre ba hajat drama masing. Ka, puen terjadi fa-badara ba duhum, maka bersegeralah ba duhum dan menunaikan hajatnya dan langsung kembali ke dalam kapal. Pawajada maka memperdapatkan akan tempat yang sunyi, yang kosong, lagi yang luah. Eh karena awal buno. Nika ma awal trun ju. Pate pindahkan trun-trun nya ba ba, trun jak ju puen berle. Perlu jauh sih, jauh perlu mana mana jauh baga hanya nak perlu cok ia sebuah jari kencok balik long kedih langkapai untuk melanjutkan perjalanan mana nyolat kenyang baga kenyau jid dah pilih tempat dua tanya awal dah tamong langkapai kan tempat kan VIP sudah paling kosong awal aindi home ini bayarnya nyawurun telat idanya pilih tempat yang istimewa jauh dan tempat yang kosong aman. Nyan sekelompok manusia, mungkinnya Hanna Rame yang lagi nyan. yang ramai urumayun. Bawa kafah bantu dan berhenti sebahagian mereka itu. Yang sebahagian Hanna langsung konjak cok eh jual amkan dong eleseat. fi adharil jazira maka melihat memperhatikan pada bunga-bunga yang ada di dalam pulau nyan. ...Uman tak lagak, ya sahan ini, wabungong no, ji, gathak pula. Taman-taman. Haya yang. Haa. anwariha dan nur-nurnya. Aku cahaya saja ya, boleh. Pulau. Wadaraif ahjariha. Dan yang bagus-bagus batiknya. Ihna batik lagak-lagak, rukh kanan? Puji anasocok. Batik giok nahinan. Macam model itu. Pulau niat. Kalalau niat lah, dum, nyan. Kalalung, nyan, Uman batik lagak-lagak. Wah riha dan yang indah indah yang ajib-ajib daripada uh, pemandangan pemandangannya pulau wah dan yang bagus bagus suaranya suara ticimnya dan suara ticimnya pulau jadi ini menurut drama masing Suara tim lagak pemenangan indah bate cukup god-god bungong taman indah-indah rat Jadi sebahagian laluangnya ni leh leh bagah nak kejak tak rui lagi kari pan kot god ke Yan tunjuk leh kena ejuk leh urung god tu oman bate pubate yang kiti jo tangian dio tangian eh kadi cok leh tunjuknya de oman cepat god ti lah be berhangan kabah jangan leh kat cok ji han nyog god ti jaga ji kat celah ni tu ke jo jadi, perempuan yang dih, memandungkan laluan yang nilai ti'at. Alihnya, Faraja'a ilah Safinah. Maka kembali kepada Safina. Hanadrib. Cuma lalu ti'at, nganjak nonton-nontonnya, ngejak uh, mentang, pemanangan. Olehnya langsung kembali kepada kapal. Alam Yajid, illa maka nandaikan harajan. Maka tidak memperdapatkan, melainkan tempat yang sempit, lagi yang Sempinci. Karena kadulat mendaki gede. Oh man, nali tempat yang pah. Edo gop. Nah tempat katanya, danyo hana li, sakit tu. Kau kenal bangku tempai. Ya, bangku gop kau ejo. Bangku yang gak gak duduk lain. Kau dua boh perti. Jadi perti yang keduanya. Lalu dengan pemandangan keindahan, suara dicim, tinggal dongi nauti ad dongi di tiad ya. belum hana ti. Mentereng. Hu yang gelah, wa akabba bangduhu malatilkal asodafi dan buang oh, gomdro oleh bangduhum aduh demikian temuan-temuan orang lain kan lagi u yang kelompok yang gelah big big kecuh aju wal ahjar, bate, jadi bate dan temuan-temuan yang lainnya. Kan? Memang ingin memiliki yang kagaklarat ka, hat, wah jabau husnul ha dan dipuhihir nakannya oleh kebagusannya pulau, kagum kagum abih tentang keindahan pulau nya. Falam tasmah nabsuhu illa biayastal siba saya maka tidak rela dirinya. ...melainkan bahwa menyertai akan sesuatu daripadanya. Han mengat lom bejak gak ikang kepan meh nak rum pok cok ngecut. Paya benar. Batenyan benar baju. Pu yang gerd aju. Asai dhu yang gerd. Ba mata cok. Coknya baju. Cok jib baju. Cok jib baju sepua. Dalam yajid bila fina maka tidak memperdapat di dalam kapal, ...melainkan tempat yang sempit lom. Nyak ada lalam bro. Orang nomor dua mana? lalu dengan mentong. Tapi, truk langkapai kapal ke tempat Hana Pahli. Mana yang gelap, yang memang kecok bercut-cucut sepuluh. Tentang saja lebih terlalu. Yang tempat itu, Hana Pahli tak bayang saja. Yang punya masjid, dia ada di luar ini. Saya kapal ke masjid. <laughs> Wazah dan sulh hijrah wadaikan dan ditambah akannya kelompok yang gele oleh batet-batet yang tak cukup akan gehon dan sempit. Mentamah sempit sempitlah enggak kerana beban. Leurong nomor dua memang tempat dua, kan tempat dua hana pahli. Tapi hana menteramah beban, karena hana cukup takpuh. Memang karena derlat agai. Urung derlat hana pahli tempat dua. Abu doi. yang gele leh derlat barang Nyorok nyorowi ya nyerung nyoro, wamraju. <laughs> Ya urumra haju ane migo problem abetrog di poeng di hangga mandung blo mandung. Be nyal tru benar ramit ngade happy birthday lemba wan. ramah gohon. Patekam ramah gohon. Ja ng ha maka tidak kuasa di romnya mada-menda. Artinya untuk geboh haytrate tayang lega adab. Bate lega adab adanyo. Cok yu. ...walaunya ada polam awi. Nenek awi awi, awi, awi susang tak? Coknya lho. <laughs> Sehingga kamu randut-randut, kamu punah. Kena buah, sayang. Sayang takkah? Walam nyejitlah makanan dan hanyaga berdapat baginya barang-barangnya akan tempat. Tempat yang nampak buduk dalam kapal. Menurut dia harap hanyaga tempat duduk. Kapal yang ada. Pani mungkin nak tempat buduk awi. Pani nak tempat buduk mana? Nak daripada mana yang nampak buah. Boh, nyambik hana dalam baduk model laginya ke banjara pahamalah ala unugih maka ghamal barang mandum di atas koknya kecau peduk gelah atas koklah dum gula pulu ladu eh hana pak peduk le sebab dak peduk mengi ka ego leambat dah nanti lebut lah yo badan ka penuh badan kalau gayu orang perang wa nuubi a ba'iha dan dianya seseorang Nhà này là bao Beda tenggelam dibebani, menteng. Dia seseorang itu yang dibebani dengan gehornya barang benar. Jadi lihat barang, lihat badaku, lihat badan mendum perjalanan mentauji oh karohon ka beban dibebani dengan gehon-gehonnya barang nyann kelompok yang gelehe ke kaik langkapai kerana ke leceh baju-baju siapa yak ait kelompok yang kepret fatawal ja abang tuhum al-riyada wa nasiyal markab dan masuk sebahagian mereka itu akan uh, Pemandangan, pemandangan indah puno yang tu, ni kan kata mohon kan kau lih menikmati dari jauh. Buandau lamblinya lagak adat kebunnya lagak adat urungnya, ada lagak kebun kang gedantuan dari jauh. Kelompok yang kepuh kang gedantuan dari jauh kita mohon kebun. Kita jaga kenan, tam kenang teruk kenan nendu. Kajak ada mohon kenan lang kebunnya. Olehnya warna sial markab dan tuo kekape. Masalah kapai kai preng penguman enam puluh la minute lagai 60 la minute yang kedua kajak tamong kenan wastagala ode dro kenan dan berbimbang ia dengan mesenang-senang pada demikian bungong ka na taman nat bai eh hilainan udah eh nyau kapai bai preng beka digadungin inan le le beruhinan jai edalah menikmatilah putra wates nya ni perah na ungkup panggang jai ke dalam tajung ungkup panggang nya le Alam pulau home kedihe bukak naik gunung lam ini naik batu mengadat jaga dihlemi le. Yang kami nikmati habis. Adil keindahan pulaunya gini mati habis. Wat tanawol mintil kasimar dan mengambil daripada demikian buah-buahan yang ada dalam kebunnya. Wahwa dan dia seseorang dia kelompoknya pada bersenang-senangnya tidak sunyi daripada ketakutan daripada sabung. Padahal nyen kean aman ja nyen. Yang bernama menoka dalam pulau. Ole menikmati gejak tambung dalam kebun-kebun, ge nikmati kebonian, ge nikmati bibit, cok buah, cok bunga-bunga, ge jiji pi yang nahinan, sedangkan dalam menikmati keindahan kebun, ge nyen sebenarnya dalam resiko di dalam resiko karena tempatnya dipenuhi dengan binatang buas. Hai yang nama Pulau Nobat Piyuh Siat kan dempo dalamnya, ai dempona utugen. Jadi dengan tidak sunyi daripada ketakutan binatang buas dan menghindari daripada uh, musyire rebah dan daripada mogom ta Palam Raja Ela Safina, maka mana kala kembali kepada Safina, Maka seb trip kahina angkagenya mati, kembali kepada kapal Lam yusadifha. tidak menemukan akannya kapal, kapal sudah berangkat. Babagia maka tetap kenyang di atas pantai, babine Elaud, kadir dong, eh kapai hanyali adakah bah? Faaf darasat husibak, kembali lagi n, maka diterkam akannya oleh Sabung minatang buas, wa mazakat hawam dan dipri pri akan kenyan oleh singa." Yang kancur pun lah man, jatah eh, kapai tu, kapai hanali, rimung kadruk, itu ga Fahadhi suratu ahli dunya maka inilah surah ahli dunya dengan gebangsakan kepada dunia dan akhirat. Jadi, ni lagi lagunya hudun dalam dunia ni. Nah, yang gecok dunia, kadar darurah. Kekian tetap fokus ibadat, ibadat, ibadat, ibadat. Joko dunianya naderah haji Ahmadou. Yang kelompok pertama, maka kekian sangat lempang dalam melakukan ibadat. Yang kekian yang kebegahehono, tak kembali ke dalam kapai, kapai kosong, tempat duduk luah, tempat eh mina,nya yang tak cocok lagi. Artinya perjalanan yang akan datempuh, gudanyo dengan sangat senang, karena tempat duduk luah. Nyokutamsilan ini orang yang gecek dunianya kadar darurat, ubekadar yang hanjukhan menteng, maka kesian untuk menempuh jalur ibadat lempang dah takkan. Baca nukujai batik. Karena hana gado gemitadunya, wate luah untuk ibadat. Olehnya badan hana gehon dalam melakukan ibadat. Sifat-sifat buruk dalam mati hana, karena kesian hana galak ke dunia. Igo gemitadunya kacau juga hana upoi loh hana berle. Tetapi menyedari galak itu boleh gop datukomitadinya Allah. Lebuh e kami ngadi tu. Lian gatilah, anti takap ke negara Hanaparlaya ke. Mangke poi kadu ga pemerintah parpas pajak situ wak Kita bendeng madat. Ah ketanya beruh kenang ti Jadi nyogonyo yang terjadi bagi urung yang galak kedonya. Makadi urung yang hana galak kedonya, gecok kada darurah, pakeun ge tamsilkan dengan urung yang merumpok tempat duk yang lapang di dalam kapai karena dalam melakukan ibadat sangat leluasa ge urungnya. Wate lebih, tak pekat meratib 10 ribu. Bagaimana yang lebih perlu? Cik tuk meurung tibuk? Nya 10 ribu. Kan lebih 10 ribu. 10 ribu saja. Eh 10 ribu, saya tahu hakkan. Benar waktu 10 ribu. Nya semayang mentong kali manggo, Tamah lah meratib. Mungkin lah ledhat. Jadi kan sempit. Sempit waktu untuk ibadat karena kebanyakan waktu tak pakai kedonya sempit tempat duduk dalam kapal karena kebanyakan hotel di luar buno bandai kanang gecek juga tempat yang luahnya nyan perbandingan nih pada amal ha nyan cipike ge perbandingan yang tak pegah diatnyo was takrid wajhal muwazanah dan chi thuat dari contohnya wajah sesuai uh, dunia... Dengan Pulau Gunong, wajah muasnah pada nyajunya engkunta za basiratin jika kita mempunyai basirah menyogata na mata hati. ciu cocok contohnya ke ahli dunia pohana puerbo perbandingan hino puerbo tingkatan uriang di dalam jak bak pulau cipradikan namunnya nyo na lagi nya pohana tingkatan pertama pak ahli pulau te di dunia nyo yang kedua te yang kele te yang kepu te supaya waya mengada-dop tanya Pak posisi tanya moi le moi berat berat him moi puren ada mena moi lima limong juara terakhir, ten 10 oh, besar mau <laughs> <laughs> Tidak diikuti oleh orang yang enam orang, lima orang yang empat nol nanti, enam puluh lima